akan mengasih meng tutorial cara membuat piston manual ini lemporting ini klep klep yang udah rusak tapi masih lurus di dalam seperti ini ya kita menggunakan pur. Ya, seperti ini pertama gunakan 16 kasar jika sesuai sesuai yang diinginkan ganti menggunakan amplas yang lebih halus dan hasilnya seperti ini ya saya akan ini lurus ya udah, terima kasih